Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membuat jaringan 1 router 2 switch Dengan 4 PC Dengan Cisco Paket Tresor Dengan versi 7 poin 2 poin 1 Oke, okay, mulai saja 1 router 2 switch Dan 4 PC Disini saya routernya pakai PT PT Dan switchnya juga pakai PT switch 2 buah Pisinya empat buah ya. tapikan dulu. Oke. Okay. Kita di sini kabelnya pakai straight ya. Di sini kelihatan ya namanya. Oke okay, langsung saja. Hubungkan dengan switch. hubungkan semua PC ke switch ya semuanya. Oke. Okay. Oke okay, di sini saya mau menghapus ya sebagai contoh aja langsung klik aja ke kabelnya lalu kita hubungkan lagi ya dari router ke switchnya oh iya untuk f untuk muncul FA kosong, slice kosong itu kita pilih option lalu preference lalu centang atau checklist always show port labels lalu close aja Nah, di sini PC-nya kita atur dulu langsung ke desktop configuration. Oke, okay, di sini ke konsentrasi. Satu, sembilan, Oke, untuk default gateway-nya, satu, Oke. Okay. Ini untuk visinya harus berbeda ya addressnya Cancel Desktop Configuration 192 18 Tab ini udah otomatis 168 131 Oke okay. Sebelas ini untuk ruangan keduanya ya. Seratus titik Oke, untuk default gatewaynya seratus titik 21 Oke, close saja. satu, dua, satu, enam, delapan, yang tadi di satu, enam, delapan, satu, untuk routernya kita langsung satu, satu, satu, satu, satu, satu, Loop, ketikan no enter test ready to get start enter lagi lalu di sini n e ketikan terus config curation on disini nah, di sini kita membuat untuk fa interface-nya kosong-kosong ya ketik langsung ketikkan saja interface saya balikin dulu ya ke ini biar bagus fa kosong kosong lalu masukkan ip address yang tadi tadi kan 192 untuk yang gatewaynya 168 titik 11 untuk set netmax nya 255 255 255 0 no. oke, okay. udah untuk itu langsung ke no set no shut oke okay. lalu exit untuk keduanya juga diulangi lagi untuk interface enter FA apa ini? Saya lupa tadi. FA 1010 ya. FA1/0. Oke, okay, enter saja. Lalu kita contek di sini. IP address. Cuma agak berbeda ya. Untuk yang ruang kedua. satu enam titik satu lalu sub next nya dua kelebihan dua lima lima hai hai langsung no hai jangan lupa ya no hai oke okay, hai exit saja Oke okay, selesai langsung kita coba ini ini saya kan pakai notebook jadi nggak terlalu panjang ya langsung aja ya kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Oke okay, sukses ya di sini coba untuk ke PC 1 ke 0. Oke okay, sukses juga. Bagaimana kalau kita ke PC PC1 no ke router aja ya. Oke okay, sukses juga. Untuk PC1 ke router, oke okay, sukses. Delete. Bi kita langsung ke PC1 ke PC2. Kita coba dulu. Oke okay, butuh proses ya. Failed. Kita coba lagi. Oke, okay, sukses ya. Coba baik sebaliknya ya. PC2 ke PC1. Oke, okay, sukses. Sekarang kita coba untuk PC0 ke PC3. Oke, okay, filit ya. Kita butuh waktu juga yang tadi. Oke, okay, sukses. Gimana untuk sebaliknya lagi? oke okay, sukses juga oke okay, itu cukup sekian dari saya untuk pembuatan satu piece, satu router dua pc ya mohon maaf cukup sekian jika ada salahnya terima kasih bila taufiq walailah ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh